Ini esnya. buat kapan? Nanti aja. Kuasa ada tidaknya? Oh nungguin -nunggu beduk dulu. Oh baru buka esnya. Itu cilok kajen sekarang. Celok makajen sekarang. Kalau es mah nanti aja. Ajan belum? Oh, ajan celok mah? Ok ajan celok mah? Es mal nanti aja es mal nunggu bedok. Kau mah bedoknya? Aku itu.